Tangan Fani, polisi berhasil mengamankan dua paket narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram dan 0,58 gram. Satu buah bong terbuat dari botol mineral serta korek api gas. Armand Depari menyatakan, penangkapan Fani tidak berkaitan dengan nyanyian panasnya selama ini. Khusus dalam kasus ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan tersangka FD yang juga memang kita tangani. Ya, tapi informasi dan testimoni yang disampaikan yang bersangkutan beberapa waktu lalu tidak sama sekali menjadi dasar kita dalam mengungkap kasus-kasus yang lain. Dan sekaligus juga penangkapan kali ini tidak ada kait mengait dengan kasus sebelumnya. Tangkapnya Fani membuat terkejut Anggita Sari karena sebelum ditangkap Fani sempat mengajak Anggita untuk bertemu, namun tiba-tiba Fani membatalkannya. Itu kemarin tiba-tiba uh, dia kita ini jarang komunikasi, tiba-tiba dia dia komunikasi saya terus kontak saya terus via line iPhone ya, hmm. via line sama telepon juga. Keadaan kayak. Lagi stres lagi down, lagi down banget stres, nangis-nangis, ngajak nangis ketemuan, gitu. Jadi udah, saya ada siap, saya taukan dia, ya. gimana, uh, udah berat belum, gitu kan. Terus, katanya dia, oh, kalau gak jadi deh, besok aja, gue udah urusan, itu udah bisa nagret Anggita Sari dan Fanny Rosyane sempat berseteru karena pernyataan Fanny soal Freddy Budiman yang mendapat perlakuan khusus di lapas narkotika Cipinang. Dan inilah tanggapan Anggita Sari tentang penangkapan Fanny Rosyana. Uh, Shok ya, karena baru dapat kabar itu uh, pagi ini. Kita tuh sebenarnya udah fine lah, baik-baik aja. Cuma sekedar yang kayak, eee... Uh, apa komunikasinya nggak terlalu intens gitu. saya tahu dia memang aktif teman e, sabu-sabu itu saya tahu cuma e, dia selalu mungkin agak sungkan atau apa ya gitu e, ke depan saya nggak nggak membahas itu cuma dia cukup e, belak belakan ya itu berhati itu, deh dulu dia selalu mengkonsumsi meng meng itu.